apa tujuan Allah menyuruh kita dalam salat ternyata bukan ingin memberikan beban ruku dan sujud bukan sujudnya yang penting karena semua makhluk tidak sujud pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan Allah tetap Allah enggak ada ruginya yang rugi kita ternyata ketika disuruh sujud disuruh ruku itu ternyata yang ditunggu itu bukan ruku sujudnya Allah nunggu punya masalah apa mau minta apa karena itu dalam ilmu fikri, sholat itu secara bahasa disebut dengan doa. Nama lain dari doa adalah sholat.